33 ayat yang menunjukkan Yesus itu Tuhan Ini adalah beberapa fakta yang tertulis dalam Alkitab Masih banyak hal-hal lain yang belum termuat dalam tulisan ini Boleh dibaca langsung dalam Alkitab Yang pertama Kelahiran dan kehidupan Yesus Kristus menggenapi nubuat para nabi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 Injil Lukas pasal 1 ayat 41 45. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" sebab sesungguhnya ketika Salamu sampai kepada telingaku anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana yang ketujuh Simeon melihat Yesus sebagai Mesias Injil Lukas pasal 2 ayat 25-28 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah yang kedelapan sebelum Abraham lahir sang firman telah ada Injil Yohanes 8 ayat 57 sampai 59 maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya umurmu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 tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Yang kesepuluh, Yesus Kristus dipanggil sebagai Tuhan, Anak Daud. Injil Matius pasal 15 ayat 22 Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku, Ya Tuhan, Anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang ke-11 Iblis mencobai Yesus Kristus sebagai anak Allah. Apakah jawaban Yesus? Injil Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya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 Yesus Kristus mengampuni dosa seorang perempuan. Injil Lukas pasal 7 ayat 48 50. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yang ke-14. Pengajaran dan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus Kristus mengkonfirmasi dirinya sebagai Mesias. Injil Lukas pasal 7 ayat 20 23. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan.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 Injil Yohanes pasal 8 Ayat 12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang ke-18 Yesus Kristus menyatakan diri sebagai Tuhan yang berkuasa.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 Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian, ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kala jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Yang ke-21 Yesus Kristus menyatakan kuasanya atas alam. Injil Matius pasal 8 ayat 24 27. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang ke-22, Yesus Kristus menyamakan dirinya dengan Allah. Injil Yohanes pasal 5 ayat 15-18 Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia.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 dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Yang ke-23 Yesus Kristus disembah sebagai Tuhan Anak manusia Injil Yohanes pasal 9 ayat 35-38 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia Dan berkata Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya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 Injil Yohanes pasal 10 ayat 30-33 Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau Melainkan karena engkau menghujat Allah Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah Yang ke-25 Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati Injil Yohanes pasal 11 ayat 25-27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 Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Yang ke-27. Mengenal Yesus Kristus sama dengan mengenal Bapa Allah. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 7. Kata Yesus kepadanya,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 Injil Lukas pasal 17 ayat 24 sampai 30 Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain demikian pulalah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Yang ke-29, Yesus Kristus datang sebagai Mesias, Sang Raja Penyelamat. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, Mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga, dan kemuliaan di tempat yang Maha Tinggi." Yang ketiga puluh, Yesus Kristus bangkit dari kematian, hidup kembali pada hari yang ketiga.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 sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang ke 33, para pengikut Yesus Kristus yang pertama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 Sahabat Alkitab, masih banyak lagi ayat-ayat dalam Injil tentang keilahian Yesus Kristus yang belum tercantum dalam video ini. Belum termasuk ayat-ayat Alkitab lainnya, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dari kitab kejadian sampai wahyu. Baca sendiri dan temukanlah dalam Alkitab, Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan mengasihimu selalu. Thank mm -hmm. you.